serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, bagaimana akan menginfokan ya tentunya jadwal apa, main malam hari ini di Liga Toba Boy Season ketiga persahabat ya untuk Papa B yang bergabung dengan klub Golden Warriors itu akan bertanding di game kedua persahabat ya jangan sampai lupa untuk menyaksikan di dalam kesayangan kita di Liga Toba Boy Season 3 malam hari ini persahabat ya ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat mulai pukul 8 malam Papa B akan main di game kedua persahabatan setelah pertandingan pertama. Papa B akan bergabung dengan klub Golden Warriors. Mudah-mudahan menang dan bisa membawa piala untuk tentunya Liga Toba Boys. Berikutnya persahabat ya ada kabar yang lagi ramai banget dengan kalimat komentar dari haters Persahabat ya, langsung dibalas Dijawab oleh Bunda Lesti Kita simak juga persahabatnya sebelumnya Kalimat yang tentunya Dilontarkan Dari akun Melinda Skor Beauty 97 situ mengatakan Hasil tingkahnya udah gak bisa muncul lagi Di TV, ampun Kasihan, sambil emot ketawa nih persahabat Jawaban Bunda Lesti kejoram Membuat kita semakin kagum Dengan sosok Lesti Bunda Lesti mengatakan Anak kecil sekolah yang beneri anak sambil diberikan love merah oleh Bunda Lesti, masya Allah, dihina, dijatuhkan, dicaci dan tentunya dibully. Tidak pernah membalas dengan kata-kata yang kasar. Cukup Bunda Lesti persahabatnya memberikan tentunya kata-kata dengan halus, dengan lembut, masya Allah idola kesayangan kita emang benar-benar sangat luar biasa. Kita lihat persahabat ya untuk nama akun yang tentunya membuat warga Konoha geram. Sartika Anindita persahabat ya ternyata nama tentunya akun dan foto profilnya pun diganti foto anaknya persahabat. Kita lihat juga ya di sini banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Momir Score Dani untuk mengatakan, "Paningga paningga panik, maaf gak katanya tuh. Wow. Ada juga persahabatan tanggapan lain dari akun Fazira Ali mengatakan, "Mending fokus ngurusin badan daripada ngurusin orang," katanya tuh. Ada juga tanggapan lain dari akun Ketut Switi Nah tuh kalian belajar dari Dedek Lesti, kalau ada nyinyir di bawah happy aja, biar hati kita adem. Kalau pakai emosi, hidup jadi penyakitan beneran, saya di dunia nyata gitu juga, katanya tuh. Persahabat, Bunda Lesti mengajarkan kita semuanya dengan menyikapi, menanggapi tentunya semuanya. Itu dengan hati yang tenang, dengan enjoy, Bunda Lesti, Masya Allah, luar biasa ya Pak. Panutan banget untuk kita semuanya, dan kita lihat juga bersahabat. Ya, ada sebuah tentunya percakapan juga nih mengenai permasalahan komentar yang diberikan oleh haters kepada Lesti Kejora. Di sini ada sebuah kalimat juga, itu Bunda Lesti balas komentarnya, mungkin ngatain suami Dede. Katanya itu, kita lihat juga bersahabat jika berselancur ini dan cedukan momen sisa saweran Papa B di acara. Abeni ya, masya Allah melihat kebersamaan keluarga kita semakin kagum dan bangga mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik selalu bahagia untuk keluarga besar idola kita kemudian juga bersama ya kita lihat nih diunggah terbarunya Ayah Kejoram baru saja memposting foto keluarga besar Lesti Masya Allah ada Papa B dan Abang L Kagum dan bangga-bangga dia ya dengan postingan ini. Masya Allah, gak nah ada kalimat juga yang dituliskan oleh ayah kejiroh. Alhamdulillah, kata ayah tuh luar biasa. Saya terus bahagia selalu. Tante-tentunya mendoakan yang terbaik untuk idola dan keluarga Leslar. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, persahabat terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik kabar terbaru dan kabar bahagia dari Lesti dan Lesti Bilar Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh